Salam Rahayu semuanya Ini kita Mau mencari bahannya Species mint Peppermint ini Koleks mint Orange mint Banana mint Ini ada Gokumin Ya ini peppermintnya ya dalam cari bahan untuk kita mengorek tentang tekstur dan ciri dari berbagai macam minyak. Salam pemirsa, rahayu semuanya. Kita di sini akan membahas tentang peppermint, ya, varian mint peppermint ini yang mudah sekali untuk dibudidayakan ya karbatannya keras ya. batannya agak keras daun meruncing ya mempunyai aroma yang cukup kuat dia hidup di alam tokis bentuk sinar matahari penuh kalau melihat mempunyai tekstur daun agak kaku meruncing itu kita bisa gunakan media air 25-7 hari setelah keluar akar baru kita tanam melalui media tanah dan kompos ya akar sedang dia bisa bertahan hidup sampai 7-8 bulanan gitu ya. baru dia akan sedikit demi sedikit akan mati tunas yang induknya ya Nah, tapi nanti kita cutting semuanya langsung kita potong, kita cutting gitu. itu nanti akan tumbuh ke resmenas baru ya itu pemupukan kita bisa tetap untuk gandang aja dan bisa buat begini ya batikinian. masalah ini untuk konsumsi ya <tuh>, sebelum kita menanam ke sini kalau nggak pakai merah air, air kita bisa pakai tanam bisa gunakan ini ya. <tuh> Kita bisa gunakan ini, ini jenis etermin. Uh, Kita bisa gunakan di buaya ini, ya. Dan setelah ini Nah, biarkan ini selama 6 5 eh, sampai 7 hari ya. Biarkan. Satu sampai tiga hari. Sorry, saya salah satu sampai tiga hari ini. Setelah itu, kita langsung tanamkan di sini. gini <tuh> kita tanamkan dulu, tapi untuk tingkat keberhasilannya, ini eh, tergantung cuaca yang sebenarnya, ya. Ini kurang saya rekomendasikan ya Karena kalau kita langsung tanam Kebanyakan 70% di itu Untuk keberhasilannya Tapi kalau kita pakai media air ini Kita tunggu sampai akar keluar Selama 5 sampai tujuh hari Ini keberhasilannya 99% Lebih baik kita pakai media air yang Untuk pengembang saya permenu bagus untuk kesehatan juga Untuk Influen bisa Untuk sembelit, Menyari waktu high, untuk asma Radar Influenza Pusing, aroma terapi bisa Ya, dia bisa bertahan untuk selama 6-7 bulan ya Setelah itu kita keting, kita pangkas semua Tumbuh tunas indah separuh juga oke. Okay. Sekitar permin sudah selesai. Jangan lupa untuk subscribe. Ya. Terima kasih, Mas Al.